Ada info bahagia yang tentunya kita wajib catat Tanggalnya persahabatnya yang mana kabar dari Indosiar Untuk hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 Selain acara Tentunya pengajian Leslar Kita juga akan menyaksikan Konser amal Indonesia tangguh persahabatnya Jam 1 siang nih Yang akan disiarkan di EJTV Indosiar Channel dan Video.com Yang mana tentunya acara tersebut akan dihadiri oleh Idola kesayangan kita Lesti maupun Rizky Bilar Tentunya idola kita Akan tampil bersahabat ya Mudah-mudahan semuanya Dilancarkan dan disukseskan Apapun acara yang menyangkut Lestlar bersahabat ya Doakan yang terbaik Tetap kompak dan tetap solid Selalu mendukung Lesti Maupun Rizky Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Indosiar. Bang sahabat ya, halo Indosiar Mania, nantikan konser amal Indonesia Tangguh. Bersama Bapak Menteri Kementerian, BUMN, Erick Thohir dan Bapak Menteri, Kemenhub 151, Budi Karya, Bang ya, serta para bintang tamu. Lesti Gejora, Rizky Bilar, ini tentunya. Pertama kali disebut namanya Bang sahabat ya, makin bangga dan makin bahagia. Mudah-mudahan. Tentunya Leslar selalu banyak dukungan Dan doa baik dari orang-orang hebat Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat Di sini ada sebuah unggah dari ig nya Bang Fali Akbar Yang mana memposting sebuah kebersamaan bareng Lesti nih Dan AAB ini Wow, mengucapkan ulang tahun juga nih Bang Fali Mudah-mudahan tentunya doa baiknya dijawab Dan kita sangat bangga dan bahagia bahwa Lesti dikelilingi oleh orang-orang baik berssabat ya Alhamdulillah Masya Allah apalagi semalam tampil cantik sang calon istri dari Rizki pilar ini mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan keberkahan dan barokah amin ya robbal alamin terlihat tentunya semalam persabat ya keluarga besar Lesti maupun keluarga besar Rizki pilar hingga teman-teman kerabat dekatnya persabatnya ya Berkumpul di rumah Lesti untuk tentunya memberikan surprise atau kejutan hari ulang tahun Dede Lesti Luar biasa kebanggaan untuk kita semua, mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bahagia Dan kekabar berikutnya di sini baru diposting saja Yang mana momen cute, Lesti dan Bilar ketika ingin memotong tentunya nasi tumpeng pasabahat ya ini luar biasa yang kita dapatkan so sweet banget persepet ya ingin tentunya potong nasi tumpeng aja mereka cute banget luar biasa mudah-mudahan semuanya lancar dan tentunya akan pernikahan dari dan Billard juga berjalan lancar dan mulus pasabahat ya itulah yang kita harapkan doa baik dukungan dari fans juga tetap kompak dan tetap solid Kemudian tersebut pos oleh akun instagram Leslar.lovers Masahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Yang lain non ya Pasti melihat kekiutan Leslar Mampu bikin semua orang baper Masahabat ya Apalagi banyak sekali komentar dalam postingan tersebut yakni dari akun Julian4749 mengatakan dalam kolom komentar kenapa Cia setiap melihat mereka berdua bawaannya senyum-senyum bahagia Masya Allah, luar biasa bersahabat ya tentunya kita merasa bangga dan bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar tentunya ini vitamin bahagia banget di pagi hari ini bersahabat baru diposting. mudah-mudahan saja ada kejutan selanjutnya Ya, yani kita masih menunggu kado dari Rizky Billar. Wow, kado apakah yang akan diberikan spesial untuk sang calon istri? Mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia, persahabat ya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Terima kasih, sahabat yang telah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Ini informasi di pagi hari ini persahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh